kenalkan Doni, si keledai! Ayo, beri dia makan! Tarik makanan yang ia mau ke wadah pakan. Waktunya panen Ayo bantu Doni Tarik anggur ke dalam keranjang di punggungnya Jangan berhenti Sekarang tarik anggur ke dalam tong Berhenti. Selesai. Hore! Kita mengadakan festival di kebun kita. Doni akan ditunggangi anak-anak sebagai hiburan. Angkat mereka ke punggung si keledai. Para lebah di kebun kita butuh ruang yang lebih besar. Ayo bangun sarang lebah baru untuk mereka. Tarik bagian-bagian sarang ke bentuk yang sesuai. Membutuhkan nektar bunga untuk membuat madu. Tuangkan pupuk dari karung ke semua tunas untuk menumbuhkan bunga-bunga. Kita melakukannya. Kita melakukannya. selesai para lebah kita mengumpulkan nektar mereka sudah mulai membuat madu darinya ambil kendi dan gunakan untuk menampung tetesan madu jangan berhenti Lanjutkan